kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri bisa personal reading caranya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi kita lihat di sini untuk Aries ya dari cinta yang aku lihat untuk perihal cinta di sini mungkin ada seseorang yang pengen uh, diperhatiin gitu ya sama kamu yang aku lihat dia pengen Uh, diperhatiin dia pengen ada hubungan yang spesial gitu ya dengan kamu terlepas dari udah punya pasangan atau belum ya aku lihat kayak pengen ada hubungan yang spesial aku gak tahu mungkin dianya itu hubungannya memang lagi retak atau lagi ada di ujung tanduk gitu kan bisa juga seperti itu atau memang lagi ada di E, perceraian gitu ya, bisa juga yang aku lihat di sini. Dan untuk ke arah sana, memang menyulitkan sih. Susah ya, maksudnya nggak mudah gitu loh. Nggak mudah untuk dia bisa e, mendekat ataupun bisa deket dengan kamu. Kenapa? Karena dari dia itu memang orangnya agak strik gitu loh, agak pilih-pilih. Ya, jadi ketika kamu menjadi sosok orang yang dia pilih berarti kamu adalah orang yang terpilih ya benar-benar orang yang terpilih dan dia berharap bisa berhubungan dengan kamu ya dengan lancar terus kemudian juga uh, bisa lama gitu ya hubungan dengan kamunya itu dia pengennya agak lama gitu loh, yang aku lihat jadi dia menginginkan kamu, ya intinya ya aku lihat apapun yang terjadi sih sebetulnya ya terlepas dari dia uh, ada kesulitan atau enggak apalagi kalau misalkan dia memang lagi ada di uh, perceraian gitu ya udah pasti yang aku lihat di sini dia pengen cepet-cepet nyari pengganti kamu eh pengganti kamu lagi cepet-cepetnya cepet-cepet, pengen cepet-cepet untuk nyari pengganti dari uh, mantannya tersebut gitu ya which is yang mana yang aku lihat di sini bisa jadi positif, bisa jadi negatif positifnya adalah kamu yang terpilih negatifnya adalah dia masih uh, ada dalam peralihan gitu biasanya kalau peralihan tuh memang agak sulit ya agak sulit gitu loh untuk bisa berkomitmen gitu biasanya ya. Tapi untuk dia mungkin pengecualian bisa juga yang aku lihat di sini. Ya. Kemudian untuk hal lain kita lihat e, untuk energi lain di sini untuk para joms gitu ya, para jomblo, untuk jomblo-jomblo Aries ya. Jomblo-jomblo jomblo jomblo jomblo. Ya, memanggil jomblo-jomblo jomblo Aries. Di sini yang aku lihat memanggil tadi. Wow, betul ya. bener benar yang aku lihat bisa jadi, ya, orang yang jodoh, ya, benar-benar ditakdirkan untuk jodoh sama kamu itu kayak mulai terpanggil sekarang, gitu ya. Sekarang udah mulai terpanggil, sekarang udah mulai yang namanya uh, ada aksi, ada yang namanya uh, komunikasi. Yang dulunya memang nggak ada mungkin, gitu ya, belum ketemu, bisa jadi ya aku lihat dalam waktu yang akan datang ya cepat banget gitu loh dalam seminggu bahkan untuk beberapa orang ada ya hari gitu ya 4 hari cepat banget dan nanti ada seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu ya di sini ya aku lihat 4 lewat 44 tuh Ya kan jadi di sini pergantiannya cepat banget terus kemudian juga perjalanannya prosesnya ya lumayan cepat banget gitu kalau untuk jomblo di sini aku lihat untuk beberapa orang ya jadi nggak semuanya nggak semuanya apalagi kalau kamunya ya diem aja di rumah atau kayak diem nggak ngapa-ngapain nggak ngechat siapapun gitu ya atau nggak mengikuti uh, apapun gitu kan ya berarti ya gimana orang mau ngedapetin jodoh gitu ya kalau diam uh, terus gitu. Jadi yang keliat di sini ya memang dari kamunya juga harus ada yang namanya pergerakan gitu. Bukan berarti kamu yang harus uh, ngechat duluan atau nge SMS duluan nggak kayak gitu ya. Tapi minimal ikut-ikut volunteer, minimal ikut-ikut ini, minimal ikut-ikut itu terus gabung di komunitas-komunitas komunitas-komunitas online gitu ya seperti itu yang aku lihat karena dari situlah ya, dari situ bisa jadi adalah salah satu bentuk uh, bisa bertemu dengan pasangan kamu ya bahkan untuk beberapa orang ya kalau di twitter gitu kan di Twitter ada yang DM DMan loh, Kak, ada yang kayak ngechat ngecetan gitu ya. Eh akhirnya berjodoh bener-bener sampai nikah loh ya. Ada yang kayak gitu gitu kan. From this to this gitu ya. Yang aku lihat dari situ. Kadang-kadang kalau dari Instagram justru kalau Instagram atau Facebook kayaknya terlalu ini ya, terlalu main-main gitu. Tapi kalau Twitter yang aku lihat kayak lebih ini ya, lebih uh, menurut aku ya, untuk uh, saat ini lebih uh, lebih ada komunikasi aja gitu. Cuma beda ya untuk beberapa orang, ada yang memang kesannya uh, dia memperlakukan uh, pesan dalam sosial media itu sama gitu ya. Jadi kayak cuma hai, gini-gini doang, terus habis itu udah gitu ya, nggak tertarik lagi. Ada juga yang kayak gitu, Kak ya. Yang aku lihat. Jadi, kalau untuk kasusnya, kamu di sini atau orang yang e, Berbeza gitu ya di sini, kamu bakalan ketemu dengan atau bakalan e, kenal dengan seseorang gitu loh. Dan seseorang itu lumayan mengalihkan lah ya, mengalihkan e, hidup kamu gitu nantinya ya, mengalihkan hidup kamu benar-benar kayak... Uh, siang malam gitu ya, siang malam kayak ngechat gitu kan, komunikasi terus bisa jadi seperti itu yang aku lihat ya. Bahkan mungkin bisa jadi tiba-tiba uh, touring gitu ya, diajak touring bisa juga loh ya yang aku lihat untuk beberapa orang. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya. Aku lupa zodiaknya ya. Zodiaknya, zodiaknya kita lihat ada Sagittarius ya kalau dari Judgment, kemudian dari tengah di sini ada Gemini, Libra, terus ada Gemini, Libra, satu lagi Aquarius ya, itu yang aku lihat itu yang yang kelihatan banget nanti akan aktif ya ke kamu. Oke, bye bye.